kondisi keuangan saya hari ini ditentukan apa yang saya kerjakan setidak-tidaknya 20 tahun yang lalu dan sekarang sedang mau investasi sesuatu yang baru saya kurang dananya padahal kalau 20 tahun yang lalu saya tahu ini hari ini ceritanya mungkin berbeda apa yang membuat beda Donald Mano Let's Talk kali ini kan kita suka bilang, waktu jalannya cepat, yes Waktu jalan cepat kalau kita sudah melewatinya Tapi kalau kita belum melewati waktu itu Rasanya nunggu satu tahun ke depan aja itu lama Tapi hari ini kalau saya lihat 20 tahun ke belakang cepat sekali Dan salah satu hal yang saya gemes sama diri sendiri adalah Kenapa saya tidak lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan pribadi Ya, pekerjaan selalu ada, income selalu ada Dan saya selalu berpikir saya bisa memakainya untuk memberikan reward kepada diri saya untuk menikmati hidup. Dan iseng-iseng saya hitung dalam 20 tahun terakhir, kalau saja saya bisa menghemat uang jajan saya. Uang jajan ini loh ya, uang ngopi, uangnya kecil-kecil-kecil gitu ya. Rata-rata dalam satu hari saya habiskan 140-150 ribu rupiah untuk jajan untuk pembelian kecil-kecil ini. Yang saya nikmati setiap harinya kalau 140 ribu itu Langsung hilang nikmatnya setelah saya nikmati Dan 24 jam kemudian udah tidak ada apa-apanya lagi gitu Nah katakanlah 140.000 ribu itu kalau saya hemat setengahnya aja 70 ribu Kalau rata-rata 70 ribu satu hari bisa saya save Saya tahu pikiran ini 20 tahun yang lalu Maka hari ini saya udah itu saya punya setidak-tidaknya ada cash ekstra itu 500 juta. Itu kalau cashnya diem, kalau diinvestasikan, kalau dibungakan nilainya. Nah, ternyata kalau saya berbicara kepada si Donald hari ini, sebenarnya kesempatan saya untuk menjadi seorang miliarder ya, yang punya uang miliaran rupiah, itu bukan isapan jempol belakang, bukan mimpi belaka tapi memang sesuatu yang bisa saya tetap banget kok saya bisa lakukan tapi 20 tahun yang lalu saya gak menyadari ini nah untuk adik-adik, untuk teman-teman yang sekarang usiamu baru memasuki usia 20 tahun gitu ya ini untuk kalian semua, saving saya tidak berbicara untuk Pelit atau tidak menikmati hidup Tapi be wise, lebih bijaksana Supaya Kalau kalian ya Kalau kalian per hari Bisa save 70.000 Kayak yang saya bilang Nanti 20 tahun dari sekarang Saat teman-teman umur 40 tahun Teman-teman akan nampaknya sebuah aset yang luar biasa dan ini sesuatu yang buat teman-teman mungkin, ah, nanti kan gue juga bisa kerja, gue bisa bikin bisnis, nanti dari bisnis gue dapat profit, gue bisa cuan, gue bisa wah wow, banyak lah gitu ya. Ingat, itu semua belum terjadi. Saya berbicara sebagai seorang donor udah mengalami itu, persis pola pikirnya kayak gitu, tapi ternyata seandainya hari ini saya punya 500 juta rupiah. Karena kedisiplinan saya, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi yang berimpak. Karena itu, ingatkan saya bilang ke depan, lihatnya waktu tuh kayaknya ah, masih jauh. Tapi satu saat, kalian akan umur seperti saya hari ini 43 tahun, dan saat teman-teman lihat ke belakang, itu cepat sekali. Nah. Ayo ambil keputusan bijak hari ini, hematlah setengah aja dari uang jajanmu, dari berapa yang ada bahkan kalau bisa lebih lagi. Dan disiplin dengan itu, nanti kita bicara bagaimana cara investasi, bagaimana cara mengelolanya dengan benar. Ini bukan ngajarin sekali lagi, sekedar sharing aja namanya juga Donald Mano Let's stop Sampai jumpa.